Hari ini aku mau oh, main rempar botol ikutin aku ya guys bye bye sekarang juga ya guys sekarang Ini kocak kocak dulu melepas. Oh, my dad. the best guys. <sk> <kiit> terima <Computeredmaster cosplay> <answer> makasih. <trad> <tom> <stupid>